Hai hai guys, welcome back teman channel Balik lagi nih bersama gua di sini. Tentunya masih bersama Channel asal memberikan kalian tips dan trik. Pokoknya pokok slot gacor hari ini, info slot gacor hari ini situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini. Jadi buat kalian di para momen-momen gue di luaran sana yang uh, berkeliaran nih, mencari informasi tentang slot gacor, mending jangan berkeliaran lagi. Kalian tinggal stay tune aja di video gue, karena setiap hari gue bakalan ngasih kalian informasi-informasi seputar slot gacor oke okay. seperti biasa kita akan mengetes salah satu situs yang bakal kita tes kegacorannya gacorannya melalui getsovo Olympus tapi sebelum kita ke gamesnya jangan lupa untuk dibantu like, komen, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang gue update setiap harinya oke okay. Langsung aja kita ke gamesnya ya Masih bersama kakek Zeus sini. Gue bermain dengan modal kurang lebih 50 ribu Di bet 800 rupiah Dan kalian bisa lihat sendiri sini. Oh my god Wow seratus. Oh gila Ini gue baru memulai permainan lo guys Dan perkalian merah Ternyata datang 250 kali Wow Ini keren sih oke okay, kita coba lanjutin lagi ini udah lumayan naik banget ya modal gua udah nggak kelihatan sama sekali wow dan ini adalah situs lollipop 138 yang memberikan pantunnya gajah makan permen gacor men wow tapi ternyata memang beneran gacor ya tadi gua, masalah, gua sempet nggak uh, terlalu berespektasi tinggi karena kayak yaudahlah paling kayak biasanya gitu ya karena aku biasa main juga paling naik-naik dengan model 50.000 tuh bisa naik kayak 500.000 atau berapa gitu ya tapi beda lain-lain lain ceritanya kalau kena perkalian merah ini sebenarnya dari, dari gue pertama bermain gua nggak terlalu mikir ada perkalian merahnya ya karena gue belum pernah main di sini juga jadi kayak Oke okay, kita buktiin aja dulu beneran gacor atau enggak tapi kalian bisa lihat pecahannya luar biasa banget. Wow. Dan inilah Lollipop 138. Barangkali di sini banyak yang kepo nih tentang situs ini. Ya, memang situs ini terbilang masih baru ya. Masih beberapa bulan yang lalu jadi belum uh, belum lama ini launching. Jadi mungkin di luar sana belum banyak yang kena maksudnya nih. Jadi siapa tahu nih kalau kalian coba di sini Kalian salah satu di antaranya Oke okay? Kita lanjutkan aja permainannya ya Ini gue naikin bednya di Sedikit demi sedikit Walaupun memang modalnya udah naik banget Cuman gue gak mau yang langsung uh, serakah ya Gue gak mau langsung serakah Yang langsung naikin bed sampai 10.000 ribu lebih Gue gak mau sini gue naikin satu persatu bednya aja Jadi gak terlalu serakah uh, banget Karena di sini gue cuman satu tujuannya yaitu ngetes kegacoran doang Nih situs gacor atau it nggak nih buat teman-teman gue yang penyuka sloter itu buat cobain juga ya kan itu itu aja sih guys gue nggak yang minta banyak-banyak tapi beda lain ceritanya kalau gue jackpot ya itu memang kemenangan gue berarti dan nggak salah kalau misalkan gue nyobain dan ternyata menang, wow itu bener-bener masuk ke dalam list gacor gue. Ya, kita lanjutin putarannya guys. Oke, okay. Ini kita naikin lagi ke 2400 Kita putar turbo 30 kali Seperti biasa kita putar tipis-tipis saja. -tipis aja uh. Kalian pasti menikmati itu ya Jadi setiap bed yang gue pasang Itu pasti pecahannya cakep sih Sama petirnya juga Lumayan lah Gak terlalu yang pelit banget Ini sekarang gue tinggal nunggu scatter gratis kayaknya lah ya daripada kita nggak dapat sama sekali jadi kita putar spin sambil kita nyari scatter gratisnya sampai turun oke okay? jadi buat kalian para slot termania nih yang mungkin penasaran sama situs lollipop138 ini silahkan buat kalian langsung kepoin aja website nya kalian bisa langsung ke google dan klik aja lollipop138.lol atau kalian bisa langsung ke description box gua atau di kolom komentar paling atas nanti bakal gue kasih link nya di sana oke okay. connect lagi Siapa tahu ya kan Kalian coba dan ternyata beruntung Kan gak ada yang tahu Jadi ya, silahkan banget nih Lumayan lah Buat jadi alternatif uh, Buat jadi alternatif kalian uh, Selain Situs-situs uh, andalan kalian Pasti ada kan tiap orang tuh pasti punya situs-situs andalan Cuman selain itu mereka juga pengen coba Situs-situs yang baru Jadi ini gue rekomendasiin ke kalian Ada lolipop 138 Ini kita naikin lagi, ambil quick spin 50 kali. Oke, semoga kalian menikmati permainan gua kali ini dan semoga kalian juga beruntung yang mencoba ya. Semoga nggak ada kegagalan dan kerungkatan ya, gua jamin itu dan gua udah jamin ini aman karena dia udah berlisensi, jadi bukan situs yang abal-abal lagi guys. Oke? Okay? Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan simak video gue sampai selesai. Terima kasih banyak banget ya semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan sampai jumpa di video gue selanjutnya tentunya masih bersama bocoran gacor hari ini. Oke, okay? see you next video guys, bye.